Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.13157 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.13324. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212